Assalamualaikum, kembali lagi bersama Mirta Wedding. Aku Meti Oh ya, bagi kalian yang baru lihat video ini, channel itu ini tuh namanya Mirta Wedding. Mirta Wedding itu uh, vendor makeup, busana, dekor. Kalau kalian yang udah tahu di Instagram ada Instagram Mirta Wedding. Nah bedanya mitra wedding dengan yang lain itu mitra wedding uh, makeupnya semuanya nggak pakai cukur alis ya walaupun alisnya yang tebal alisnya yang apa tipis semua nggak dicukur terus boleh uh, request nggak pakai bulu mata palsu terus kita tuh semua pengantinnya pakai hijab ya terus ada dekorasi juga tenda aula atau gedung Uh, di channel ini kita mau berbagi tentang tutorial-tutorial yang suka diminta sama kalian Ada vlog juga Tutorial-tutorial kerudung okay. Hari ini, uh, rencananya Aku mau bikin tutorial Mau yang mau lamaran, jadi bisa makeup sendiri Atau mau kondangan atau ke acara-acara apapun lah Nah, one brand makeup tutorialnya dari merek ini, Madam G Yeay, kita beli semua ini uh, under 200.000 loh Semuanya loh, dari muka, mata, bibir Dari apa, ada primernya gak sih? Nggak ya, gak jadi beli Nah, pokoknya udah under 200 ribu ini Ini uh, udah bisa kamu pakai buat kondangan Mantul kan? Oke, bagi yang penasaran, ayo segera kita mulai Hap! Lepas dulu ya nya. Kita buka dulu ini pipi-pipi bulat Udah lewat aja Jangan kaget ya kita buka dulu nih pipi-pipi bulletnya. Da -da -da. mari kita mulai. Tadi aku udah pakai pelembab, udah pakai SPF, udah pakai lipstik biar nggak pucet. Nggak pucet tuh ya. Kita sekarang mau perkenalkan produk Madame G. Udah pada ketahui sih kayaknya. Yang sangat murah. Sekali nggak masuk akal. Masuk masuk lagi, nah, kita mau pakai light ini ininya ya. Warnanya light nih kayak gini ya. Dia tuh teksturnya mirip-mirip sama fit me fit me. Kayak Murah ini ya pakai aja yang banyak. Ayo nah, kita blend ya. Warnanya kayak kegelapan loh sama gue. Oh iya, ini tuh harganya nanti ya ada di sini. Harganya aku lupa. Nanti dicari di sini. Wih, lumayan loh. Tuh jerawat aku Tutup, tutup ya. Tuh tutup ya jerawatnya. Pas jerawat oh, lumayan cover kan. Ini bekas irawat yang di sini ketutup. Ini irawat yang di sini juga ketutup. Nah, sekarang kita pakai concealer ya. Harganya bagian bagian yang menonjol. Walaupun menonjol semua. Dan sekarang kita pakai Madame G Banana Loose Powder nomor 3. Oh, ada ini. Ada kita tap dulu garis-garis yang ada di bawah matanya Kita pakai aja ke seluruh tubuh <laughs> Lalu Ini kita waktu beli Pas dateng tuh ini Tuh pecah tuh Jadi Tuh ada ini eyeshadow-nya Pecah Ini face palette-nya gitu Nih hancur kan tuh bedaknya hancur jadinya nggak bisa kita pakai bisa sih dipakai cuma ini udah bagus sih udah pakai oke ini kita jadikan contour ya ini yang ini aja tuh oh ya ini face palette nya Com complete to earth nomor 2 ya harganya Tarik urus ya. Ini muda banget warnanya jadi bagus nih Nggak terlalu tajam Lumayan ngasih lihat bayangan dulu. di Kita pakai balasannya ya Yang di tengah sini Campur aja Aja lah kita bikin alis. Jadi bikin alis pakai eyeshadow yang chocolate. Cuma ini warnanya kayak kurang pas, apa-apa Kita tarik lurus aja. Lurus, lurus, lurus. Agak merah, nggak apa-apa lah. Kalau merah, merah dikit, ntar kita maskarain aja di mana harganya Oke, coba re. apa-apa, galau. Ternyata tadi belum kerekam. Tuh, ini udah pakai konsil tadi nggak kerekam. bandingin ini ya, tuh. Yang udah pakai konsil bawahnya sama yang belum. Sekarang kita pakai yang sebelahnya ya. Kita langsung ke mata. Ke hadapi semua dengan senyum. Ini dulu nih. nih. Jadi di blend ini warnanya tuh halus gitu jadi cakep. Oke yang ini. ini yang di samping alis tadi tuh. Aduh, kita pakai yang shimmering, shimmering ya nih di bagian tengah. yang nah, gelap lagi, ujungnya juga apa, apa, Kita pakai ini ya, Madam G. Glitter. Going solo, glittery, pressed, eyeshadow, nomor 8 Harganya pakai jari aja, dikit aja dikit sedikit, sedikit aja. lanjut mata bawah. Kita kasih jalanan bulu mata Sama di sini Terima kasih, Eyeliner Jadi dia udah jadi satu mama sekarangnya yang tadi itu saya jepit bulu matanya, ya. Nah, bulu mata dulu. Gak usah ke bulu kita pakai lipstick, ya. Calendula and Almond Oil. Nih, lip matenya ada dua, nih. Harganya... Coba pakai yang ini dulu ya yang kalian dulu ya almond yang santuy macan biasa lah udah ada apalah umbrella lips kayak gimana ya Tadak, ya yeah. Cakep, cakep Mama, Mama Jangan lupa sebut Mama Mama, Mama Mama, Mama, Mama, yeah. mama lip glossnya 313 Brilliant glaze Lip Liquid Kalau makeup beres sudah pakai lipstik. Eh, bagus warnanya. Apa nih yang kurang nih? Kayaknya blush on-nya nih kurang nih. Ini kita tambahin aja yuk. Yuk, yuk, yuk, yuk. Sedikit oranye-oranye. Udah jadi nih. Ayo kita kondangan yuk. Eh, udah gini pakai masker. apa-apa, kita kondangannya ngezoom zoom Udah deh, selesai makeupnya lumayan ya tadi udah semuanya produknya tapi malah aku lupa pakai ininya pakai blush on creamnya tapi katanya sih bagus ya nih pakai to dulu yey <tuh -tuh> jadi make upnya Oke makasih yang udah nonton sampai habis ya Semoga video ini bermanfaat buat kalian Semoga kalian bisa recreate uh, makeup ini Gampang banget tau Yang suka video ini Di like ya videonya Di subscribe Kalau banyak kekurangan tolong dimaafkan Ya Tolong komen aja ya Komentar kalian gimana uh, Apa makeupnya Oke makasih ya Sehat selalu kalian semua Abad subscribe like share buat teman kalian. Dah, assalamualaikum.